If dan disini saya memberikan penutup. Saya masukkan beberapa di sini. Oke, saya masukkan seperti itu dan di sini saya memberikan else. Lalu, fungsi semacam ini, dan jika di sini saya deteksi sama seperti ini, saya copy saja biar cepat. Dan di sini juga, ini lalu di else-nya, saya menggunakan ini dan saya copy semua. Lalu paste di sini, cuman di sini saya memberikan where di sini where dan nomor nmr agg nmr agg sama dengan dan di sini saya membuat variabel lagi untuk pengecekan di database dan dollar agg sama dengan mysql query dan titik koma lalu semacam ini select all tanda bintang from lalu anggota dan where di sini adalah uh, nama dan sama dengan di nama saya memberikan dolar, session, dan nama semacam itu. Dan di sini adalah dolar, NMR, AGG mungkin sama dengan, dan MySQL. Fed asap semacam ini dan saya memberikan dolar AGG lalu di nomor AGG saya memberikan tanda semacam ini lalu tanda semacam ini titik 2 dan di sini saya memberikan dolar sama seperti ini dolar NMR, AGG, lalu oh, tanda semacam ini dan tanda semacam ini di sini adalah nomor. Oke, okay, karena saya mau mendeteksi nomornya orang yang sudah login di sini, saya mendeteksi bahwa jika ada yang login, maka saya mendeteksi di mana, di nama, dengan nama yang login. Oke, okay, salah. Uh, Oke, okay, terbalik. Oke, okay, saya ganti dengan MT di sini. Saya ganti dengan MT, dan di sini juga MT. Jika tidak ada yang login, maka yang ditampilkan adalah semua dan jika ada yang login yang ditampilkan adalah di mana artikel yang mana yang ada nama dengan nomor tersebut. Oke, okay. jika saya simpan sekarang. Saya sudah mempunyai daftar artikel dan sekarang harusnya ada yang ditulis oleh Andi saja dan di sini benar yang menulis Andi. Dan jika saya log out Oke, okay, saya pergi ke logout log out saya log sekarang dan jika saya pergi ke sini maka saya sudah ada di sini dan saya bisa login, lalu saya mungkin kembali ke agg dan daftar artikel maka saat saya tidak login, saya akan mendapatkan semua artikel dan jika saya pergi ke login dengan nama ini 12345 maka jika saya reload oke okay, saya enter maka saya sudah mendapatkan menu ini dan jika saya masuk ke artikel saya maka di sini hanya ada artikel yang yang ditulis oleh abem, yaitu saya yang masuk di sini selamat datang abem dan saya mungkin menambahkan di menu di menu selamat datang abem saya memberikan koma mungkin atau mungkin tanda semacam ini dua dan di sini juga saya memberikan tanda ini oke tanda ini Dua juga, dan jika sekarang saya simpan, lalu saya reload. Oke, okay, saya sudah mempunyai semacam ini, dan mungkin saya memberikan spasi juga. Saya simpan lagi, saya reload. Oke, okay, sekarang saya sudah mempunyai semacam ini, dan kita bisa buat artikel baru kalau umpamanya uh, mungkin C jQuery tutorial dan di sini saya memberikan video tentang pembahasan jQuery masukan oke dan sekarang jika saya masuk ke daftar artikel saya sudah mempunyai dua artikel yang terakhir adalah jQuery tutorial dan jika saya membuat artikel lagi mungkin 3ds mac tutorial dasar terdapat 10 video 3ds mac dasar yang telah saya Bahas tutorial ini diperuntukkan bagi yang baru mengenal 3D Mungkin semacam itu dan jika saya masukkan artikel baru dan saya lihat di daftar artikel saya, saya sudah mempunyai beberapa artikel dan sekarang tiga. Dan jika saya logout dan saya masuk ke daftar artikel, maka saya melihat semua artikel yang ada di sini. Oke, semacam itu. Dan di sini ada ini dan macam-macam. Oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.